Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial. Untuk tutorial kali ini ane mau membahas cara mengatasi aplikasi Play Store tidak dapat mengunduh aplikasi. Tapi sebelum lanjut, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Baik sahabat, untuk cara mengatasinya, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka pengaturan telepon, teman-teman. Kita buka pengaturan telepon atau setting ya, teman-teman baik sahabat kita cari dulu aplikasi settingnya ya teman-teman ya Nah ini dia kita pilih pengaturan kemudian jika sudah nampil menurut seperti ini kita geser ke bawah atau kita cari saja yang namanya uh, manajemen aplikasi teman-teman yang ini teman-teman kemudian kita pergi ke setelan aplikasi teman-teman dan kita cari aplikasi playstore nya ya teman-teman Kemudian kita masuk ke penyimpanan dan sase ya teman-teman. Kemudian di sini kita hapus sase terlebih dahulu. Dan langkah kedua kita hapus penyimpanannya teman-teman. Dan kemudian kita klik OK aja ya teman-teman. Baik sahabat jika sudah di setting seperti ini langkah selanjutnya adalah merestar HP kamu teman-teman. Atau matikan hp sejenak dan kemudian nyalakan kembali HP-nya teman-teman Nah itulah cara mengatasi aplikasi Play Store tidak dapat mengunduh aplikasi Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Jangan lupa bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial Untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya